Pahala memelihara kucing dalam ajaran Islam 1. Mendapatkan rahmat Allah dua, Menjadi timbangan kebaikan 3. Melatih empati 4. Empat, sedekah bagi hewan 5. Mendapat ridho Allah 6. Dosa-dosa akan diampuni